Vendor nama nomor login, maksudnya dimana sih? Yang Baltus Itu cuma Baltus B, Baltus di B. diisi nomor kita hmm, Kalau pagar-pagar di diisinya nomor kita Terus yang vendor nama nomor login itu apa? Jadi, bal, jadi kodenya itu Baltus B, Strip, Nomor Login Itu kode vendor kita Oh, namanya jadi nggak usah. Namanya nanti dia keluar otomatis dari data yang udah diinput. Kita udah nggak oh. usah input sih. Kalau baut, uh, kalau data vendornya dia udah ada, cuma nanti kita perlu ganti supaya ada nama kita biar kita nggak bingung tadi prakteknya kita barengan ubah. Oh. Kalau yang di demoin itu yang transaksi 4 trip satu, 4 trip dua, 4 trip tiga udah dari kode yang A. Beda kode sama kita, beda A sama B aja. Selamat siang teman-teman. Yuk kita dokumentasikan dulu pertemuan kita ya sebelumnya. Saya buka dulu kelasnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat siang hari ini. Kami bersyukur boleh berkumpul di Zoom meeting ini. Hari ini kami akan membahas unit 4 procurement biar Kau berkati kami. Sampai pengerjaan exercise-nya kami bisa mengerjakan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, Alia. Amin. Teman-teman ya, minta bantuan dinyalakan kameranya ya. Yuk kita dokumentasikan pertemuan kita. Yuk teman-teman kita uh, dokumentasikan dulu. Teman-teman diminta lihat ke kamera. Senyum ya. Selalu senyum. Selalu bahagia. Nah, tiga, dua, satu. Sip. Terima kasih teman-teman. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang Unit 4, unit 4 Procurement. Mudah-mudahan tadi di waktu teman-teman nunggu berhasil lihat demonya sedikit. Sebetulnya saya sudah eh, kasih assignment di CLS itu dari minggu kemarin ya. Dari sekitar hari Kamisan. Jadi mudah-mudahan teman-teman ada yang udah lihat-lihat di videonya, hari ini kita akan praktekkan. Tapi sebelumnya kita bahas dulu beberapa bagian teori. Jadi, di unit 4 ini kita akan bahas tentang logistik. Nah, logistik ini dibagi tiga, teman-teman. Yang pertama, ini modul procurement. Kemudian, minggu depan kita eh, masih procurement. Tapi setelah beres, bahas procurement kita lanjutkan ke sales and distribution atau uh, order fulfillment. Terakhir, kita bahas production. Tapi kalau lihat dari silabus, production ini setelah UTS. Nah, procurement ini artinya modul pembelian. Atau kalau teman-teman di luar tanya modul ini, ada istilah nama modulnya itu Material Management. Management. Kalau Sales and Distribution, ini modul penjualan atau di modul ditulisnya namanya Order Fulfillment. kalau production memproduction hari ini kita bahas yang procurement nah siklusnya itu ada di buku halaman 4 strip 3 ini siklus lengkap procurement dari eh, SAP sebetulnya ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman kalau nanti ternyata teman-teman bikin usaha sendiri Nah Secara lengkap siklus yang levelnya sudah skalanya enterprise itu seperti ini. Kita akan mulai pembahasannya mulai dari yang paling atas ini ya. Ini namanya demand determination. Demand determination ini adalah surat permintaan pembelian teman-teman. Surat permintaan pembelian. atau di dalam bahasa Inggris ini namanya Purchase Requisition Requisition biasanya yang membuat surat permintaan pembelian ini adalah orang gudang jadi kalau teman-teman waktu minggu kemarin kita sudah buat data barang T Strip MMB Strip nomor login nah ceritaannya barang itu tuh kurang di stok gudangnya, maka orang gudang akan e, minta untuk dibuatkan surat pemintaan pembelian atau mereka akan buat surat pemintaan pembelian untuk beli barang T strip mmb pagar-pagar Seperti itu teman-teman. Nah, nama dokumennya adalah Purchase Requisition. Nah, di perusahaan kan pasti sudah punya tuh siapa aja vendor-vendor yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan terkait dengan barang yang stoknya kurang itu maka di sini ada yang namanya source determination. Ini adalah daftar siapa aja yang kira-kira bisa memenuhi kebutuhan. Bisa dibeli barangnya, seperti itu. Dari source determination yang ada, ditetapkanlah kita mau belinya ke supplier mana. Ketika kita menetapkan kita mau beli ke supplier tertentu, kita bikin dokumen untuk pembeliannya, namanya purchase order. Dari purchase order, kita beneran pesan ke satu vendor. Kita pantau apa order kita udah sampai mana nih. Kita pantau order monitoring. Lalu, ketika barang itu sampai di perusahaan kita, kita akan terima dokumen namanya "good receipt". Biasa ya, barang kita beli, barang kemudian barangnya datang, kita terima dokumennya namanya "good receipt". Pada saat kita udah waktunya ditagih, keluarlah dokumen tagihan namanya "invoice". Verification. Kalau untuk yang unit 4 ini, kita siklusnya 1 sampai 7. Nanti pada saat teman-teman belajar unit 5, barulah kita masuk ke yang nomor 8. Seperti itu. Sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak teman-teman? Jadi yang di unit 4 ini yaitu yang 1 sampai 7. Nanti di unit 5, payment processing ini yang nomor 8 baru dilakukan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi ini tuh pembelian sub, uh, supply barang? Betul, barang. supply barang. Oh, okay. Kita pakai ceritaan belanja dulu ya. Kalau misalnya kita kemarin sudah buat barang test eh, strip MM, kita udah buat barang test strip MMB nomor login pagar pagar ini nomor login ya teman-teman. Jadi kalau di buku ada pagar pagar itu diganti dengan nomor login. Nah misalnya kita diminta untuk membeli, ini ceritaan saya seperti yang di exercise ya. Kita diminta untuk membeli 10 barang ini. T-strip MMB itu minggu kemarin kita sudah buat bahwa itu adalah printer barangnya. Nah Kita disuruh untuk beli barang printer ini, jumlahnya 10 piece. Kemudian beli barangnya itu ke siapa? Beli barangnya itu ke Baltus. Kodenya Baltus B-strip-pagar-pagar. Pagar-pagar ini nomor login. Nah Baltus itu menetapkan harga, e, kalau beli di kami 10 piece harga satu printernya itu 355 euro. 355 euro. Dia tetepin harganya 355 euro. Mau beli nggak? Beli. Oke. Okay. Begitu kita oke okay beli, kita buat dokumen namanya purchase order. Lalu setelah kita buat PO, kita kirimkan ke vendor, kita mau beli 10 printer, kita pantau barang itu sekarang udah sampai mana. Nah, begitu barangnya sampai di kita, kita akan terima dokumen namanya Good receipt. Di sini kita periksa, di sini kan PO, PO-nya kita pesen printer, T-strip MMB nomor login, jumlahnya 10 piece. Harganya 355 euro. Nah, udah gitu kan vendornya kirim barang ke kita. Kita terima barangnya. Di sini kita bertugas untuk memeriksa apakah yang dikirim oleh vendor ini benar 10 piece. Kalau benar, berarti di sini kita beneran periksa bahwa kita terima t slip MMB pagar-pagar jumlahnya 10 piece. Ini masuk ke gudang barangnya. Kemudian, kalau sampai di sini ternyata kita terimanya cuma 8 gitu ya, dua lagi belum terima, maka kita harus ubah dulu PO, disesuaikan dengan barang yang kita terima. Karena nantinya good receipt ini akan pengaruh ke invoice verification. Jadi kalau kita terima barangnya 10, maka nanti kita akan ditagih jumlahnya untuk 10 printer juga. Jadi harus betul-betul diperiksa. Di good receipt ini referensi dokumennya adalah PO. Kalau kita udah yakin terima 10 piece, kita berarti oke okay dengan tagihan invoice verification untuk barang T-MMB, slip nomor login, ini jumlahnya 10 piece. Referensi dari invoice verification ini dua, good receipt sama purchase order. Sampai sini dulu teman-teman flow-nya dapat nggak? Nanti pas kita exercise, teman-teman yang sudah lihat demonya, itu kita tuh membuat dokumen purchase order, kemudian good receipt, kemudian kita akui tagihan invoice verification. Itu yang nanti di exercise 4 strip 1, 4 strip 2, 4 strip 3, seperti itu. Sampai sini dulu apakah oke? Okay? Oke, okay, Oke okay, ya. Nah biasanya ada catatan seperti ini teman-teman. Nah, saya catetin juga buat teman-teman. Jadi biasanya itu ada dokumen. Kita bagi dua kayak gini. Ada perusahaan kita. Kita contohnya IDES ya, karena kita seolah-olah ada perusahaan. Kemudian di sini vendor kita, Baltus. Baltusnya langsung, Baltus B, Strip nomor login. Nah, ketika perusahaan kita punya kebutuhan, punya kebutuhan, maka kita tulis di sini ada orang gudang teriak-teriak minta purchase requisition. Ini adalah surat permintaan pembelian. Orang gudang teriak-teriak, kemudian dia buat dokumen namanya request for quotation. Request for quotation ini adalah surat permintaan penawaran. Nah, surat permintaan penawaran ini dikasih ke vendor. Jadi biasanya dari purchase acquisition jadi request for quotation dari quote request for quote. Purchase requisition jadi request for quotation, request for quotation dikirim ke vendor, di vendor diterima sebagai inquiry. Inquiry ini adalah dokumen cari harga. Kayak gini. Ketika si vendor kita kan butuh nih 10 printer. Kemudian kita bikin surat penawaran. Kami butuh 10 piece printer untuk nambah stok di gudang kami, gitu ya. Nah si vendor ini dia nyariin harga. Kira-kira kalau 10 printer itu mau dikasih harga berapa? Oh, 355 euro. Maka di sini mereka akan buat namanya dokumennya quotation. Quotation ini akan menjawab request for quotation dari perusahaan kita. Ini dokumennya ya teman-teman supaya Nyambung juga dengan yang materi selanjutnya yang tentang penjualan, pembelian, tentang penjualan. Kemudian kalau kita udah yakin bahwa kita oke okay dengan 355 euro tawaran dari vendor, kita buat dokumen yang sudah pasti, nih purchase order. Purchase order di kita dikirim ke vendor. Di vendor jadi sales order. Setelah itu mereka siapkan pengiriman. Ketika mereka sudah kirim, di kita akan nyampe yang tadi gutrisip. Terus biasa ya kalau orang beli, terus bayarnya boleh entar aja biasanya diem diem aja. Sampai vendor mengeluarkan billing. Nah, kita oke okay nggak dengan tagihan vendor? Kalau oke, okay, berarti kita setuju nerima invoice verification. Setelah itu baru proses pembayaran. Di sini sih statusnya masih utang ya, belum bayar. Kalau di sini nanti di vendor ini jadi piutang piutang. Seperti itu teman-teman. Jadi dokumen yang nanti akan ada di yang nanti akan ada di exercise teman-teman yang ini po kemudian good receipt kemudian invoice verification nah nanti pada saat teman-teman penjualan posisi teman-teman itu company kita rubah jadi di bawah sini kita dapat order dari customer kita kalau sekarang status kita sebagai pembeli pembeli ke Vendor sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oh, vendor itu jadinya yang supplier. Supplier, oh iya. mm, supplier, vendor itu supplier. Paling teman-teman perlu ingat-ingat kode-kode sih. Kalau e, barang, berarti nanti kodenya T Strip MMB Strip nomor login. Terus kita belanja ke vendor, kode vendor kita Baltus, Baltus B Strip nomor login. Nanti yang selanjutnya pas penjualan kita kita perusahaannya perusahaan kita jual barang ke customer. Ini minggu lalu sudah lihat juga ya teman-teman. Inilah si Rohrer, kodenya Rohrer B Strip pagar-pagar. Ini kode-kodenya. Kalau ke modul, di modul ini ada tentang master data. Nah hari ini tuh kita master datanya vendor sama material. Jadi kita beli barang ke vendor, ini kode vendornya. Barangnya, contoh ya ini dua item, HD13001P1032. Tapi nanti kalau di exercise kita, kita belanjanya printer yang T-MMB. Kemudian ini organisasi elemennya, kalau pembelian itu company code, purchasing, purchasing group. Nah ini perlu diperhatikan juga. Terus ini ada yang penting buat teman-teman tentang PO. Kan tadi dokumennya itu begitu kita yakin beli ke suatu vendor, kita bikin dokumen pembelian PO. Nah, PO itu sebetulnya bisa dibuat dari beberapa hal. Ini PO ya, formal request untuk vendor supply barang. Nah, kita bisa bikin PO itu tanpa referensi. Kalau tanpa referensi ini berarti ya kita beli aja. Benar-benar beli barang baru aja. Ini tanpa referensi. Atau kita bisa beli itu bikin PO itu dengan referensi ke purchase requisition. Purchase requisition itu yang tadi surat permintaan pembelian. Atau kita bisa membuat purchase order itu berdasarkan request for quotation. Atau kita buat PO itu dari PO lainnya, jadi ceritanya perusahaan kita sudah pernah beli. Sekarang beli lagi. Nah, ini ketentuan-ketentuan kita bikin dokumen pembelian atau PO, bisa tanpa referensi yang memang benar-benar beli aja baru gitu ya. Bisa dengan referensi ke purchase acquisition, bisa dengan referensi dari request for quotation, atau... PO yang lainnya. Jadi teman-teman nyambung dengan yang dijelaskan tadi di sini. Ini ya. Kalau teman-teman mau belanja dasarnya bisa tanpa dasar apapun itu sekedar beli aja langsung gitu ya. Tanpa referensi. Bisa dengan purchase acquisition, request for quotation, atau PO yang lainnya. Yang pernah kita lakukan transaksinya ke vendor tersebut seperti itu teman-teman ada pertanyaan dulu uh, Cik ya. itu uh, buat perusahaan memang ngaruh ya Cik buat reference uh, reference -referen gitu ngaruh, karena di perusahaan uh, orang gudang itu bisa beda orang sama orang pembelian jadi mereka harus ngobrolnya nyambung jadi biasanya ada orang yang benar-benar memang dia bagiannya bagian gudang yang tahu stok itu orang gudang makanya dia bilang e, ini stok printer teh kurang harus beli lagi seperti itu. Nah Ini orang gudang yang bilang. Bilangnya kemana? Bilangnya ke divisi pembelian yang bisa ngeluarin dokumen untuk beli barang itu orang staffnya departemen purchasing pembelian. Jadi yang ngeluarin dokumen ini biasanya orang purchasing. Tapi yang e, minta pembelian, yang tahu barang kurang, biasanya orang gudang. Kan kalau staff gudang banget sama yang di direksi, yang bagian pembelian, biasanya beda, beda orang. Terus nanti pas barang datang, yang nerima barang, orang pembelian kan? Berarti tahu kita pesan berapa, barang yang datang berapa. Tapi yang benar-benar nerima di lapangan itu orang gudang. Karena dia yang akan masukin stok ke gudang. Biasanya orangnya beda kalau udah perusahaan besar. Kalau toko, mungkin yang punyanya yang nerima gitu ya. Tapi kalau perusahaan besar, udah skalanya enterprise. Biasanya beda. Oh, okay. Nanti, pas invoice, dia eh, berhubungan dengan tim akuntansi, divisi akuntansi finance. Oh, okay. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Jadi kita udah enggak kalau skala enterprise memang perusahaan besar sih. Oke, saya lanjut ya. Kemudian ada self service procurement. Ini kalau barangnya dipakai sendiri di perusahaan ya. Kan biasa kalau di perusahaan ada ATK-nya, alat tulis kantor atau ada seragamnya. Nah, itu masuknya di self service procurement. Jadi untuk kebutuhan perusahaan sendiri bikin seragam atau ada alat tulis kantor atau di kantor ada pulpen yang disediakan atau buku yang disediakan nah itu self service procurement nih ya office material work it equipment misalnya kerja di satu perusahaan terus dikasih fasilitas komputer jangan seneng dulu ya wah seneng dapat komputer nah itu inventaris kantor loh jadi jangan jangan dibawa pulang gitu ya maksudnya ini self-service procurement. Kemudian ini terkait dengan inventory management. Ini tuh banyak checklist yang inventory ya. Kita barengan aja. Jadi nanti kalau teman-teman sudah membuat PO, teman-teman itu lanjutannya terima barang kan, good receipt. Nah, good receipt itu ada ketentuannya di inventory management. Yang pertama terkait dengan good receiving point, ini tempat nerima barang. Ketika kita pesan barang lewat PO, nanti pas kita terima barangnya itu harus sama dengan yang di order. Itu pastikan uh, receiving point atau gudang penerima barangnya itu memastikan barang yang di order sama dengan barang yang datang. Sehingga perlu good receipt tadi ya. Nah ini prosesnya di inventory management dan datanya masuk ke sistem. Kemudian yang kedua, periksa. Bahwa barangnya dan jumlahnya itu sama dengan yang dipesan. Ketiga, purchase order his, setelah terjadi transaksi pembelian, bikin PO, kemudian barangnya diterima, itu akan otomatis membuat yang namanya purchase order history. Jadi, otomatis akan kesimpan bahwa pernah ada pembelian. Barang tersebut kemudian datang ke gudang, jumlahnya sekian dan sebagainya. Ini akan otomatis terkait yang namanya purchase order history. Kemudian, berikutnya, kalau kita save ke sistem, sistem akan meng yang namanya dokumen material, dokumen jadi nanti teman-teman pas lihat uh, good receipt, nanti teman-teman di aplikasinya ada tulisan material, dokumen, created. Nah, itu tuh keuntungan karena. Uh, Datanya disimpan ke sistem, dan terakhir di sini, ketika kita udah terima barang, kemudian diposting ke sistem, dia akan membuat dokumen accounting. Jadi, lengkap langsung terintegrasi penyimpanan datanya, bikin PO nanti, ada, dan ada dokumen material, dokumen tunggu, trisipnya kemudian akan terkreat juga yang namanya material dokumen. Jadi ini poin-poin penting dari PO ke good receipt tuh di sini. Terus yang berikutnya, nah ini diingetin kalau good receipt berarti nanti barangnya masuk ke gudang. Karena teman-teman kalau lihat di yang order fulfillment atau modul penjualan tripnya gambarnya keluar, karena dia berarti stok barang dikirim ya ke customer. itu. Terus ini tentang accountingnya yang dihasilkan dari invoice verification tagihan di sini tulisannya input tax, teman-teman. Karena kalau kita beli barang, kan kondisinya perusahaan kita yang beli barang, maka kita kan bayar pajak. Maka disebutnya di sini input tax. Kalau yang nanti di order fulfillment penjualan, tulisan di sininya output tax. Karena yang bayar pajak adalah customer, seperti itu. Nih invoice kemudian menghasilkan accounting dokumen terus ini message pesan-pesan yang bisa dilihat dari dokumen purchasing yang masuk ke sistem outputnya bisa lewat printer EBI, XML, email atau fax seperti itu terus nah kalau kita sudah paham e, pembahasan teorinya ada sedikit yang perlu diingetin. Yang ini, reference dokumen. Reference dokumen itu jadi ngingetin aja kalau kita membuat PO, kemudian kita terima barangnya. Pada saat kita terima barang itu, referensi dokumennya adalah purchase order. Nanti pas kita invoice verification, referensi dokumennya itu yang jadi patokan dokumennya gitu ya. Itu adalah good receipt dan PO. Ada dua. Jadi nanti pas good receipt, teman-teman akan ditanya nomor PO. Pada saat invoice verification, kita akan ditanya nomor PO lagi. Sebab eh, di invoice ini kita harus yakin bahwa barangnya sudah diterima dan barang yang diterima itu sesuai dengan pesanan kita. Jadi nanti jangan sampai salah input nomor ya teman-teman pas prakteknya. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Kalau nggak ada kita langsung praktek ya. Ada pertanyaan dulu teman-teman? Ceritaan saya yang tadi akan sama dengan yang di-exercise. Kita belanja 10 printer ya teman-teman. ada pertanyaan dulu kalau belum teman-teman akses ke transaksi SK02 kemudian vendornya input Baltus B strip nomor login company code-nya 1000 purchasing organization-nya juga 1000 lalu karena kita hanya akan nambahin uh, nama kita di data vendor, pilih aja yang address. Lalu teman-teman. Sorry, Cici. Ya. Uh, tadi X, xk01 atau 02? 02. Xk02. Oh, Karena ngerubah data. Xk02. Terus isi data vendornya, company code-nya, sama purchasing organization-nya. Ini barengan aja teman-teman, biar barengan. Terus kalau udah teman-teman tekan enter ya, seperti ini. Nah yang mau saya tambahkan itu di bagian depan aja deh ya. Jadi coba di tengah aja. Baltus, Meliana, oh iya. Yeah. Nah, jadi gini teman-teman namanya Baltus Meliana AGGR cuma minta nambahin ini supaya kita nanti ingat kalau pakai data jangan pakai data orang lain gitu lalu tekan tombol save jadi sekali lagi ya teman-teman masuk ke transaksi XK03 teman-teman eh, XK. masuk ke transaksi XK02 masukkan vendornya Baltus B strip nomor login company code-nya 1000 Purchasing asing nya 1000, address-nya checklist, lalu tekan enter. Kemudian di baltus sebelahnya kasih nama kita. Baltus Nathanael, gitu. Lalu tekan tombol save. Jadi di data kita ada nama kitanya. Tuh, jadi Baltus Meliana. Jadi kalau teman-teman transaksi begitu lihat eh kok namanya Matthew? Oh, berarti bukan data sendiri gitu ya punya data orangnya jadi ketahuan jadi ini perlu diingat-ingat jangan sampai salah transaksi kalau untuk yang exercise ini ini kode barang kita ini kode vendor kita nanti kalau pas logistik penjualan kita jual barangnya ke customer rohrerbe strip pager-pager yang vendor sama yang customer kita nggak akan bikin baru tapi kalau yang barang latihan teman-teman bikin barang baru seperti itu jadi ini nanti kita akan buat baru mungkin nanti UTS juga akan diminta untuk create barang baru tapi vendor dan customernya kita pakai ini supaya nanti di unit 5 pada saat kita proses pembayaran teman-teman tuh punya transaksi dari vendor ini dan customer ini begitu sampai sini dulu ada pertanyaan kah Ji, mau nanya dong. Boleh? Uh, itu, teh kenapa kita harus ngisi yang sales organization itu terus, Ji? Saya pakai punyanya Matthew ya. Sekalian ngubah. Kenapa kita harus ngisi ini? Karena, oh. kenapa kita harus ngisi ini? Soalnya, uh, ingat nggak yang waktu minggu lalu kita bicara tentang organizational element? Strukturnya kan seperti ini. Jadi, hmm. Eh, ya, hmm. Jadi kita diminta untuk untuk selalu inputin sales organization, distribution channel, division karena bisa aja perusahaan utamanya, kliennya, perusahaan induknya itu punya data general data kan, data-data customer. Nah ternyata dia transaksinya bukan cuma di satu company code. Dia transaksinya kayak kemarin contoh saya Toyota sama AHM. Nah maka ada inputan Customer ini tuh transaksi di mana sih, di company code mana. Makanya kita perlu input company code. Jadi kita punya hak akses untuk lihat data di level company code. Terus si sales organization, distribution channel, sama division, kenapa harus diisi? Karena kita perlu tahu dia tuh sales areanya apa. Bisa aja di, di satu customer yang sama, tapi dia belanjanya di tempat yang berbeda-beda. Nah pengaruhnya itu ke sini. Saya pakai yang punya Matthew ya. Kalau kita nggak isi ini, maka kita nggak punya nggak punya hak untuk lihat data di level company code. Eh, sorry, data di level sales area. Ini saya nggak isi ya. Jadi saya hanya isi uh, customer sama company code. Hasilnya, hasilnya kita nggak punya tab yang untuk lihat sales area. Saya back lagi ya. Jadi Saya semacam akses gitu ya. Betul. betul. Ya. Jadi kalau data di level klien, dia general data. Semua bisa pakai. Tapi begitu uh, per anak perusahaan, anak perusahaan kan punya laporan koan sendiri. Dia harus masukin. Ini tuh company code yang mana. gitu, Customer untuk company code yang mana. Saya hapus ya company code-nya. Maka kita hanya bisa lihat data di level general data. Ingat gambar yang tadi ya. Ini nih. Kalau saya hapus, tadi kan saya hapus yang sales area. Terus saya hapus yang kemenikot. Maka kita hanya bisa lihat data di level client atau general data. Buktinya kayak begini, teman-teman. Ini saya continue ya, ini nggak diisi, ini nggak diisi. Di sini cuma ada general data. Oke mm oke. -hmm. Jadi, Uh, itu harus diisi, siapa tahu customer-nya ternyata belanjanya bukan di company code seribu, di company code yang lain, itu udah jadi beda cerita, beda transaksi. Oh. Mm -hmm. Ini saya isi lagi ya, saya isi lagi. Jadi kita bisa lihat data di level company code tuh, general data, company code. Tapi begitu kita tambahin sama sales organization, distribution channel sama division, yang ini kita udah tetapkan, customer ini tuh, dia sales areanya tuh 1010.00. Maka kita bisa lihat data customer ini, sales areanya. Berasa nggak? General data, company code, sales area, dan data-data lainnya. Teman-teman oke nggak sampai sini? Ada pertanyaan lagi? cukup Ci. oke jadi teman-teman sudah terima ini ya barang vendor customer Nah kita masih ada waktu satu jam jangan masuk ke sini dulu deh jangan masuk dulu ke sini ya saya nggak akan masuk ke sini hari ini teman-teman akan diminta untuk bikin barang dulu deh Silahkan ketua kelas membantu saya untuk bikin nama barang baru supaya minggu depan begitu dicek teman-teman tuh sudah punya dua barang. Kalau hari in, e, minggu yang lalu kan test strip MMB. Kalau sekarang teman-teman bikin data barang baru, nanti kerjakan mandiri sendiri-sendiri. Tidak usah mengumpulkan apapun. Yang pasti kalau teman-teman benar-benar udah ngerjain data itu akan masuk di database kita dan bisa di search teman-teman udah bikin atau belum kodenya kita samain aja satu kelas t strip mmbb nomor login nah tinggal nama barangnya apa silahkan nata Liman boleh bantu mau menentukan barangnya apa kalau yang lalu kan namanya printer printer nama nomor login kalau yang sekarang mau apa nih namanya Nathan? Ini random sih namanya. Dalam aja langsung tentuin. Kamu aja yang tentuin langsung Nathan. Hmm. Monitor deh. Ci. Monitor ya. Oke. Jadi untuk semua teman-teman harus buat barang baru. Kodenya T-strip MMBB-strip nomor login. Nama barangnya monitor. Nama nah jadi teman-teman kan di aplikasi sudah punya test strip MMB teman-teman bikin satu lagi barangnya test strip MMBB cuman beda ini ya teman-teman kemudian tadi ketua kelas sudah menentukan namanya monitor kalau yang lalu printer nama nomor login yang sekarang monitor nah teman-teman silahkan uh, kode plannya kemudian beratnya boleh ngikutin yang exercise 3 strip 3. Silahkan samain. Persis. Kecuali namanya untuk T strip MMBB ini adalah Oke. Okay. Sampai sini oke okay gak teman-teman? Silahkan dikerjakan masing-masing. Dan hasilnya itu akan ada di aplikasi. Jadi teman-teman gak perlu screenshot, gak perlu apapun. Paling titik pesan yang untuk kehadiran, jangan nulis hadir aja ya teman-teman mesti jelasin oh hari ini sudah membuat monitor data barang monitor boleh kayak gitu batas pengumpulannya sampai kapan sampai minggu depan sebelum kelas kita datanya sudah ada supaya nanti kalau kita transaksi kita bisa gunakan ada dua barang t-strip mmb dan t-strip mmbb Teman-teman materinya selesai, bagi yang mau langsung mau ngerjain mandiri boleh leave meetingnya tapi kalau yang misalnya mau barengan takut ada yang mau diperiksa dan sebagainya Zoom ini masih nyala ya teman-teman silahkan, tapi bagi yang uh, perlu leave meetingnya silahkan aja tip aja itu datanya T-strip MMBB ya ya uh, Dibuat dibuat sama-sama kemarin doang eh Sama kayak kemarin kan Ci? Sama-sama eksis sama. kan Ci ya? Kalau saya tetap share screen teman-teman keganggu nggak ya? Oh, saya no. juga kan mengerjain yang no-no di Sambil di pause aja oh. Pause yeah. share-nya Share-nya nggak usah gitu ya? Share screen-nya yang di pause Jadi tetap sama screen nih. Uh, ininya di pause. Kalau pause share, pause share berhenti, berarti nggak akan berubah. Bisa ngerjain sambil ngerjain yang lain. Kayaknya uh, mendingan stop share aja. Kalau di pause, ininya berhenti, uh, Ray. Jadi ini yang kayak kemarin yang. Ada di video materinya tiga juga ya? Ya. Kodenya diperhatikan seperti yang tadi ya. T-strip MMBB. Sama e, nama sama barangnya, barangnya monitor. Teman-teman kerjain dulu deh. Saya di kerjain punya saya. Jadi kalau misalkan barangnya baru, vendor sama customer baru juga nggak? Vendor sama customer nggak akan dirubah. Oh. Karena kita bakal pakainya ini. Ini terus sampai nanti kuis e, UTS juga sama, vendornya ini, customernya ini. Karena kalau kita bikin vendor lagi nanti transaksinya nggak bisa ngumpul, kita nggak bisa kerjain unit 5. Jadi transaksinya mah tetap ini, vendor dan customernya kita beli dari Baltus, jual ke Rohrer, tapi barangnya kita bikin buat latihan, bikin satu lagi barang Oke. baru. Oke, okay. silakan ya, teman-teman saya juga sambil. Ngerjain yang 0 no, no nanti kita tunjukin bareng bahwa udah selesai. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngerjain sendiri, silakan aja sih secara materi udah selesai sih. Minggu depan kita pakai barang printer dan barang monitor. Sama demonya diperhatikan karena itu sudah ditunjukkan. Demonya cuma kodenya aja. Kalau kita kan pakainya B. Yang di demo itu kodenya A. Gitu. Silakan ya, saya juga ngerjain punya saya. Aku izin live, ya. Cih, boleh-boleh Silahkan. Cik, kalau Cik. udah kalau yang udah pasti lift. dikerjain ya, nanti kelihatan soalnya listnya. Kalau misalkan live terus join nanti. lagi atau nggak usah, cih. Oh bebas sih, ini saya masih nyala sinatan. Oh. Uh -huh. oh, untuk apa oh, jadi? Hasilnya nanti diskriminasi, nggak usah, nggak usah. Oh. Nanti kelihatan sendiri dari, dari uh, data yang masuk nanti saya oh. bisa cari pakai mm03. jadi nggak perlu ada yang di screenshot sih dikumpulin. nggak usah. ada. Gitu. anak oh, kehadirannya iya. jangan lihat doang ya. oh iya, ya. <laughs> oke. Okay. teman-teman silahkan. saya sih masih nyala. saya masih nyala jumnya ya. kalau misalnya teman-teman mau keluar dulu, nanti masuk lagi, linknya masih sama sih. silahkan. kasih sih. sama-sama. Saya nge-share screen, tapi teman-teman nggak usah lihat juga oke okay sih ya. Ci, mau nanya, Ci. Okay. Saya kemarin absen, cuman kok di komen tidak mengisi ya, Ci. Yang di CLS kosong isiannya, Wet. Wah, di saya-nya ada, Ci. Oh, ya? Coba. Namanya, Ci, sekarang CLS kayak apa ya? Buat masalah susah loh Ci, serius Ci. Pakai di Home. Semua pakai kayaknya. Suka nggak jalan, Ci. Tapi kalau di DHMD kan ada ya, Wet, ya? Yang di DHMD belum saya cek, Ci. cuman oh, saya baca komen ya. Itu teh pertemuan tiga ya. Iya, Kedira. yang pertemuan minggu kemarin. Cuma sembilan yang ngirim, nih nggak ada yang nggak ngisi kayaknya, coba dilihat ya. ini cuma 9. punya Wedi, saya tuh komen tanggal 10. punya Wedi. ada ini isinya, tap 10 Maret. Oh iya ya, kenapa ya? Bentar, saya update ya, Wet ya. Ini lebih dulu dari saya sih. Bentar ya, okay. saya update. Gak apa-apa kalau ada yang kayak gini, kasih tahu aja. Karena memang uh, submit late-nya itu gak, di, gak ditutup, Wet. Saya seratusin ya. Oke, okay, sudah. Jadi hari ini uh, update-nya, apa-apa. Udah sih, udah, udah di-update. Yang gak ngisi Hosea sama Anang tuh. Hosea sama Anang masih ada nggak? Hosea sama Anang nggak ada. Gak ada, ada kirim ya. uh, Kalau ada field yang enggak ke checklist gimana ya? Boleh share screen, Ray? Silahkan. Masih bisa. Oh iya, Udah, ya, saya, belum, saya belum submit. Yang minggu kemarin kamu nggak isi, Nang? Iya. Jadi hitungnya nggak hadir, nggak hadir Cik? Hadir? Oh, hadir kalau yang di... Yang dilihat itu yang DHMD, nih. Tapi ini perlu ngisi, kalau enggak ya jadinya ada komen kosong gitu. DHMD itu yang ini, yang di bawah. Ini saya ceklis berdasarkan kehadiran Zoom. Ada enggak? Muncul enggak? Ini nih. Hadir kok, IRP mah hadir semua, hadir terus lengkap. Hari ini juga lengkap. Ini malah saya senang, biru semua. Oh iya, <laughs> siap Ci. Cuman di CLS-nya yang log-nya nggak ngisi. Diisi lah. Silahkan, Ray. Mau share screen? Masih di-design Eh. Oh iya, meeting-nya baru. Oke, okay. sudah, Ray. Oh, yang condition-nya. Kayaknya mau please. Condition adanya di sales Turun, nah itu ada tombol di kanan, Ray. Nah, ya. Harganya sama. Harganya sama, 355 Kita samain aja. Saya ngisi punya saya ya, supaya saya juga punya. Biar kerekam. Masuk di sini. MMBB 0.0. industri sektornya mekanika Engineering. Material type-nya. Jangan salah. Trading Good. Select View-nya. Basic Data satu Salah-salah lagi Data satu Salah-salah Data 3.4. 5, 6, 7, 8. Plannya 1000. Solid locationnya 0001. Solid locationnya 1000. Distribus encananya 10. Nah ini barangnya namanya monitor. Meliana, nomor login. Beratnya sama. Satuannya pc. Material grupnya nol satu. Gross weightnya sembilan kilo. Kilonya udah ada di sini ya teman-teman. Net weightnya tujuh. Terus Delivering plan-nya 1000. Text classification-nya 1. Masuk ke condition. Scale quantity-nya 1, amount-nya 355. Lalu save. Transportation group-nya 0001 loading grupnya 1 terus ke purchasing purchasing grupnya B nomor login terus ke MRP MRP type-nya PD MRP controllernya 000 Spot size-nya EX, plan delivery time-nya 2, schedule margin key-nya 000, availability check-nya sama 02, terakhir accounting, moving price-nya 125. Cek. Kalau availability checknya Gak bisa dirubah itu kenapa ya Berarti uh, clock. Lanjut aja ke yang Accounting Nanti sama Ray buka MM02 Edit MRP3 Availability check Oke. Okay. Ini teman-teman kalau mau lihat Data siapa aja yang udah bikin ya Ketahuan dari MM03 Sini Test, tip, MMBB strip bintang. Uh, yang udah Edward sama Ray. Sip. Kelihatan ya, teman-teman. Kalau udah ngecek. Cek. Ya. Ini ya, teh MM01, kan? Kenapa, Nathan? MM01 kan kodenya ya. Test <laughs> strip MMBB. Oh, kan si kode transaction code si SHB. Kode apa, Natan? Prosesin kodenya yang si SAP-nya yang ini. ya? Boleh tunjukin nggak? Kalau udah boleh lift. Boleh, boleh. Oke, terima kasih, Ci. Semoga nggak ada yang salah, Edward input datanya. Iya, ya. Ci. Terima kasih. Oke.